adalah seprai pertama dari pancing yang terbaru. Nah, kita ikat di sini. Oh ya, aduh, monyet tadi monyet satu ekor mau kesini aduh Teman-teman, sore ini kurang beruntung Sudah 2 jam Nah Yang kita dapat Yang kita dapat baru tadi Tapi nggak apa-apa Besok lagi Kita akan menyusuri sungai Yang lebih jauh tentunya Sama teman-teman Dimana wilayah itu belum pernah dipancingi dan mungkin airnya juga agak jernih karena ini airnya terlalu keruh jadi kurang beruntung hari ini tapi itu nggak apa-apa rezeki kita cuma segitu mudah-mudahan esok lebih baik lagi oke teman-teman sampai ketemu lagi besok tetap ikuti jejak-jejak kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh